Halo guys Assalamu'alaikum semuanya di video kali ini di sini saya akan membagikan preset alihmosen lagi guys nah jadi di sini itu presetnya yang terbaru pokoknya guys ya oke tanpa berlama lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya ini pelajar tapi bukan sembarang pelajar oke guys lanjut ke preset yang kedua Spot Coronii Boss. Oke guys, lanjut ke episode yang ketiga. Kalau kamu cari cewek cantik, baik, imut, lucu, aku mundur. Tapi kalau kamu cari cewek kasar yang toksik, aku maju bantuin. <usuk> Anjas. Oke okay, lanjut ke persiadan keempat. Ehem, ke Palembang jalan-jalan, yang di udah sayang, yang di sana cari cadangan, Anjay. Oke, okay, let's go. Oke okay, lanjut ke persiadan kelima peran di akan belilah guys nani ya allah, allah. oke okay, guys lanjut ke persada ke-6 sayang sekali bestie Oke lanjut ke peserta yang ke 7 Gak usah-usah akrab, aku bestinya. ya uh. <susuk> Oke lanjut ke peserta yang ke 8 Saya mah turu aja, males bersaing sama yang Sasimo <laughs> Oke guys, lanjut ke persediaan yang ke sembilan. Kalau udah jadi masa lalu, nggak usah kecampur kalau aku deket sama orang baru. Jadi mantan kok masih aja beban. Oke lanjut ke persediaan yang ke sepuluh. Jaguan ini jagoan itu. Aku sih pengennya jadi jagoan di hati kamu aja bisa nggak bisa apa sih yang enggak buat kamu oke lanjut ke rusia dan ke-11 setegah butuh ayam dibos Oke lanjut ke peset yang ke belas mukanya biasa aja nginanya luar biasa dasar sesintot <risas> Oke lanjut ke preset yang ke tiga belas pohon manggis pohon pisang kamu manis aku sayang ah lanjut ke percet yang ke-14 alasannya takut di ghosting ternyata nyari yang good-looking kambing <tik> oke lanjut ke percet yang ke-15 kami biar hitam banyak yang ngantri oke lanjut ke presiden ke-16 bacot doang gak ada aksi membuat apaan oke lanjut ke presiden yang terakhir yaitu ke itu ke-17